Api merah tua yang berisi bibit api berwarna hitam, mulai menyebar dalam bentuk cincin. Semua batu-batu besar yang berada di jalur api yang membesar tidak terbakar apa-apa. Bahkan kerikil kecil di tanah tidak terhindar. Tampaknya bahkan debu di tanah sudah benar-benar hilang juga. Pada saat ini, tatapan dari para penonton di sekitar puing-puing tanah membeku. Semua keributan menghilang dan digantikan oleh keheningan aneh yang aneh. Nirvana Demon Flame Nirvana Tribulation. Setelah itu, tatapan beku bergeser secara bertahap dan mendarat di atas pemuda yang berdiri di arena dengan kepala menunduk. Mata para penonton dipenuhi dengan rasa takut yang kuat. Mereka yang bisa sampai di sini dianggap lebih mampu. Melewati kesengsaraan Nirvana adalah pengalaman penting yang dimiliki semua orang di sini sebelumnya. Dengan demikian, mereka sangat akrab dengan gelombang energi dari kesengsaraan Nirvana. Biasanya. Tidak ada yang akan memiliki reaksi besar terhadap undulasi energi semacam ini. Lagi pula, semuanya telah mengalami secara pribadi. Namun, situasinya berbeda sekarang. Itu karena orang yang mengalami kesengsaraan nirvana sekarang tidak duduk diam dan bertarung dengan kesusahan besar. Sebaliknya, dia melawan seorang praktisi yang kekuatannya telah mencapai tahap 5 yuan nirvana. Menjalani kesengsaraan nirvana di tengah pertempuran. Semua orang merasa sangat absurd ketika mereka memikirkan hal ini. Nirvana tribulation adalah pengalaman yang paling menakutkan bagi praktisi panggung nirvana. Setiap kali kesengsaraan ini tiba, semua orang akan segera mencari daerah terpencil. Atau mencari perlindungan dari teman-teman dengan harapan berjuang melawannya dengan damai. Sebagian besar praktisi tahap nirvana tidak mati dalam pertempuran dengan musuh-musuh mereka. Melainkan mereka mati selama kesengsaraan nirvana. Ini menunjukkan betapa mengerikannya kesengsaraan nirvana. Namun, saat ini, mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri, seseorang yang berani menjalani kesengsaraan nirvana di tengah-tengah pertempuran. Ini menciptakan sensasi yang membingungkan di benak mereka. Semua orang sangat terkejut sehingga mereka menjadi terdiam. Orang ini, Liu Bai dan pelanggaran rekan-rekannya sedikit melambat ketika mereka melihat apa yang terjadi. Mereka akhirnya mengerti mengapa Lindong habis-habisan dalam menanggapi serangan Song Zen. Ternyata, orang ini telah menggunakan sebagian besar energinya untuk berurusan dengan kesengsaraan Nirvana di tubuhnya. Gila, mereka hanya bisa menggunakan kata ini untuk menggambarkan tindakan Lindong sebelumnya. Jika dia tidak bisa mengikuti serangan Song Zen, dia mungkin kehilangan kontrol, baik secara eksternal maupun internal, dan kematian akan segera terjadi baginya. Honglin menatap sosok Lindung yang jauh dan mengerutkan bibir merahnya yang lezat. Orang ini telah menciptakan mukjizat tanpa henti sejak hari mereka bertemu. Berbeda dengan Liu Bai dan keheranan rekan-rekannya. Wajah pasangan Sue Ying menjadi husyuk pada pemandangan ini. Shock dan ngeri menerpa murid mata mereka. Jelas. Mereka telah diintimidasi oleh tindakan Lindong. View. Anak yang mengkhawatirkan. Martin kecil mengerutkan bibirnya dan menghela nafas lega. Dia tidak terlalu khawatir tentang tindakan Lindong. Setelah bersama selama bertahun-tahun, ia dengan jelas memahami sifat bijaksana Lindong. Orang ini suka menyimpan banyak kartu truf. Kadang-kadang, bahkan Martin kecil kagum dengan beberapa kartu truf yang dimilikinya. Sebelumnya, aku sudah mengingatkanmu untuk tidak merayakannya sepagi ini. Sepertinya kamu belum mengindahkan nasihatku. Little Martin menyeringai ketika dia melirik Songke, yang wajahnya sangat suram. Ku, apa yang bisa dibanggakan di sana? Bahkan jika pemuda itu berhasil melewati kesengsaraan Nirvana, dia paling banyak akan berada di tahap 4yuan Nirvana. Songke mencibir. Martin kecil meringkuk sudut mulutnya sedikit dan tidak menjawab Songke. Dengan genggaman tangannya, Energi yang tak terbatas menyembur keluar dan membentuk serangan kuat yang melonjak ke arah Songke. Setelah melihat serangan masuk Little Marten, Songke tidak berani ragu juga. Dia dengan cepat mengaktifkan daya yuan untuk menghadapi serangan yang masuk. Setelah pertukaran sebelumnya, dia bisa dengan jelas merasakan kematian Little Marten. Bahkan setelah dia mengaktifkan semua energi di tubuhnya, dia hanya menstabilkan tubuhnya. Jika dia ragu sesaat. Dia akan dikalahkan sepenuhnya. Tampaknya, semangat partai Lindung meningkat secara signifikan pada saat ini. Selama Iblis Song yang paling bermasalah bisa dihambat, mereka akan memiliki peluang tinggi untuk memenangkan pertempuran ini. Situasi berbahaya awalnya Lindung secara tak terduga mengambil belokan baru. Bajingan ini, di bawah tatapan penonton, wajah Song Zen perlahan-lahan menjadi husyuk dan senyum di wajahnya menghilang sedikit demi sedikit. Dia menatap Lindung Sinis. Dia sama terkejutnya dengan orang lain. Namun, pada saat yang sama, dia juga sangat marah. Dia tidak bisa membayangkan Lindung bisa multi tugas dan bertukar pukulan dengannya saat menjalani kesengsaraan Nirvana pada saat yang sama. Bahkan dia tidak berani melakukan hal seperti itu. Namun, Lindung sebenarnya bisa melakukannya. Aku tidak bisa membiarkan orang ini melewati kesengsaraan Nirvana dengan sukses. Kilau kedinginan melintas di mata Song Zhen, dan tubuhnya melonjak ke depan dengan tiba-tiba. Kekerasan Yuan Power menyembur keluar dan membentuk cakar mengerikan besar, didampingi oleh energi yang aneh. Cakar menyapu Lindong dengan kejam, sudah terlambat untuk menemukannya. Sekarang, Lindong mengangkat kepalanya perlahan dan menunjukkan seringai di wajahnya. Dia mengulurkan telapak tangannya sebelum seberkas api berwarna hitam keluar dan meledak ke arah cakar aneh itu. Suara mendesing, saat rentetan api berwarna hitam meninggalkan telapak tangan Lindong. Gelombang kuat dari Yuan Power menyembur keluar dari tubuhnya juga. Bahkan auranya tampak berkembang sangat luas pada saat ini. Apakah dia berhasil melewati kesengsaraan Nirvana? Bagaimana bisa begitu cepat? Petik 2. Setelah merasakan peningkatan tajam dalam aura Lindong, wajah Song Zhen berubah pucat dalam sekejap. Dia tidak bisa percaya bahwa Lindung bisa melewati kesengsaraan Nirvana keempat dalam waktu yang singkat. Song Zhen tidak benar-benar tahu banyak tentang Lindong. Karena itu, dia tidak akan tahu seberapa kuat tubuh fisik Lindong setelah yang terakhir menguasai Green Heaven Materialist Dragon Skill. Meskipun kesengsaraan Nirvana keempat sangat sulit, itu tidak memberikan pukulan fatal bagi Lindong. Dengan tekad yang luar biasa dan tubuh fisik yang kuat. Lindong mampu bertahan melalui kesengsaraan nirvana dalam waktu yang relatif singkat. Lindong bisa merasakan kekuatan Yuan melonjak di tubuhnya. Dibandingkan dengan masa lalu, energi tak terbatas dalam tubuhnya beberapa kali lebih kuat. Dengan melakukan langkah berisiko seperti itu, Lindong mampu menutup celah antara kekuatan kedua pria itu. Kamu benar. Memang mustahil untuk membunuhmu dengan kekuatan tahap 3 Yuan nirvana. Namun, Aku akan bisa melakukannya sekarang. Lindung mengangkat kepalanya dan menatap wajah Song Zhen yang pucat sambil tersenyum. Kemudian, dia meregangkan punggungnya dan senyum tajam yang mengandung rasa dingin muncul di wajahnya. Setelah pertukaran pukulan pertama, Lindung bisa merasakan perbedaan besar antara tahap 3 Yuan Nirvana dan tahap 5 Yuan Nirvana. Bahkan jika dia menggunakan metode lain untuk mengkompensasi kesenjangan ini masih sangat sulit untuk mendapatkan kemenangan. Jelas, Lindung tidak puas dengan kemenangan seperti itu. Oleh karena itu, setelah memikirkan strateginya, ia memilih untuk mengambil risiko dan mengatasi kesengsaraan nirvana. Selama dia bisa mencapai tahap 4yuan nirvana dengan sukses, dominasi Song Zhen akan berkurang secara signifikan dan cepat. Anak yang sombong, bahkan jika kamu mencapai tahap 4yuan nirvana, Kesenjangan di antara kami masih beragam. Mencoba menantangku dengan naik di panggung nirvana. Apakah kamu benar-benar berpikir aku adalah sampah yang kamu lawan di masa lalu? Song Zen menjawab dengan sinis ketika matanya berkedip-kedip. Lin Dong tersenyum. Kemudian, dia mengulurkan telapak tangannya menghadap ke atas dan sedikit menekuknya. Itu adalah provokasi yang jelas. Sepotong kotoran yang mencari mati. Song Zen sangat marah. Cahaya keemasan yang gemilang keluar dari tubuhnya dalam sekejap. Setelah itu, dia menginjak kaki kanannya di tanah. Segera, bumi bergetar dan banyak naga bumi yang dijiwai dengan kekuasaan Yuan meletus dari tanah. Mereka kemudian membentuk lingkaran di sekitar Lindong dan meledak menuju yang terakhir dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Setelah melihat serangan yang begitu kuat dari naga bumi, Lindong hanya tersenyum. Dengan membalik telapak tangannya. Segel metalik hitam itu mengembang seketika. Sebuah bayangan hitam besar turun dari langit dan naga bumi yang berserking meledak dengan ledakan keras. Gemuruh, lumpur dan tanah beterbangan di mana-mana. Debu yang merasuki udara menghilang dengan cepat setelah beberapa saat. Segel logam besar muncul dan Lindung berdiri di atasnya. Kali ini, Lindung tidak menunjukkan tanda-tanda menghindari serangan song Songzen. Sebaliknya, ia dengan paksa menghancurkan serangan yang terakhir dengan postur yang tegas. Semua orang tahu bahwa situasi di dalam arena berubah secara bertahap. Pertempuran miring sebelumnya telah berbalik. Lindong berdiri di atas segel logam sambil menghadap angin. Pandangannya terpaku pada Song Zhen. Jejak kedinginan merembes keluar dari matanya. Melolong. Frantik Yuan Power berdesing di sekitar tubuh Lindong. Dengan genggaman tangannya. Tombak buaya tulang surgawi muncul di tangannya. Dia mengusap tombaknya ke atas dan mengarahkannya ke Song Songzen. Semua kekuatan Yuan di tubuhnya berputar-putar di sekitar tombak tulang, mengeluarkan silau yang gemilang. Sekarang, bisakah kita bersenang-senang? Sementara itu, di atas batu besar, sudut mulut Lan Ying sedikit melengkung ketika dia melihat ekspansi ledakan di aura Lindong. Dia kemudian berbalik ke King Feng dan berkata, Apakah kamu percaya kata-kataku sekarang? Lin Dong bukan penurut. King Feng menganggukkan kepalanya saat ekspresi serius muncul di wajahnya. Dia kemudian bergumam pelan. Dia memang tidak sederhana. Situasinya mulai berbelok. Namun, Song Zhen bukan individu biasa juga. Masih terlalu dini untuk mengatakan siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya.